Sarah pulang Waalaikumsalam Bismillah waduh Pulang-pulang bawa jajanan Ingat Jangan jajan banyak-banyak hmm. Nanti sakit multimikb apaan? Ternyata kamu gak Kamu kenapa? Jorok tahu Kalau bersin bilang alhamdulillah. Nanti biar didoain. Terima ya Allah. Terus kamu jawab lagi. Ya ridhmu Allah. Wa yusni balakum. Gitu. Oh, hmm. kirain kalau bersin itu haji-haji aja Bersin juga ada adabnya, rak uh, Astagfirullah Oh, uh, Astagfirullah, kamu demam, rak huh? Ini nih, akibat jajan kebanyakan amandel kamu merah Itu namanya radang Rara ya, gak mau demam ya Allah Rara nggak mau disuntik Gak boleh ngomong gitu Dikasih sakit Itu tandanya usah yang sama Rara Sayang Demam itu menghapus dosa Rara Kan ada hadisnya Kita juga nggak boleh mencela demam kan Jadi Rara dosa tuh nggak nurut sama Umar, terus dikasih demam semua. Biar dosa Rara dihapus. Sekarang Rara berdoa minta disembuhkan sama Allah, ya? Yeah. Ya Allah, sembuhkanlah demamku. Rara janji memakan makan es krim banyak-banyak lagi. <tuk> Bener ya Ra <tuk> Janji enggak makan es krim banyak-banyak lagi. Hey. Mm. Hmm. Mau lagi. Ah. Sabar ya. Ini ujian. Hmm. Ini sudah memberi makan anta dua Cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Umma mau pergi dulu ya? Iya, Umma Ya, mandilah. Perginya jangan lama-lama ya, Umma Iya, tapi sebelum Umma pergi, ini...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 Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Badan Nusa jadi bagai semua nih kasihan Umah Pasti capek banget Astagfirullah Benar juga Kamura Umah ngerjain ini semua Serian Assalamualaikum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 ih eh nggak jadi deh pokoknya semuanya gratis buat Uma. <tolong> Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you Ma. <tolong> <tolong> I love you Rara. I love you Saya. <tolong>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 Eh, eh, eh, eh, ah, ah, Stop, stop, stop eh, jangan gerak, jangan gerak. Mom. Ah. Mom. Ah. Ah. Done, eh, eh, eh, eh, eh, Bajekan, <tuh> Apa? Dasar kucing nakal Nusa, Anta juga kan gak sengaja Memang sayangan Nusa kan rusak Nakal <tuh> <tuh> <tuh> mm -mm. Batkidi Jangan diulang lagi Anta Kamsa mm -hmm.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 Astaghfirullahaladzim Huh Iya Nusa mengafin deh Nusa nggak mau marah lagi Uh Dasar kucing gembur Uh Hmm, hmm. hmm. hmm. <laughs> nggak usah, aja deh.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 Kenang, Azara. Berhenti kena. dulu mainnya. Sebentar lagi azan magrib. Ayo ayo.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 Ya, karena lupa uh, kali. Sama kayak azan, Ra. Azan itu, ngajakin orang-orang sholat, biar cepet datang ke masjid. Gitu. Huh? <tuh> Hah? Mau sampai kapan ngobrol sendiri di situ? Bukannya berangkat ke masjid <tuk> Masya Allah Masa Ini kan udah maghrib Yuk ke masjid Kok mau ngobrol Hadeh.